tidak ada tujuan saya untuk viral hati nurani bersih saya untuk membantu rakyat jangan-jangan di tempat lain begitu maksudnya babinsa diganggu dengan panggilan polri mohon maaf ya ini keempat kali ini bukan persoalan institusi karena dia minta perlindungan buta huruf sudah nah, hari tahil. Rakyat itu peduli terhadap lingkungannya, atasi masalahnya, jangan dirampas padanya. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu, karena itu bagian dari pertahanan. Tentara itu biasa menghadapi sanksi. Biasa bertanggung jawab, kalau tidak bertanggung jawab, tidak me, me, apa, uh, menerima resiko, bukan tentara itu. Saya seorang brigadir Jenderal, memangnya kenapa resiko itu? Bagi kawan-kawan saya, seperjuangan kita, kalau laksanakan tugas para babi kita muri. Perhatikan rakyat, perhatikan rakyat. Jangan kalian, jangan kalian punah dengan delapan wajib tni. Jangan kalian menakut-nakuti rakyat. Teruskan kalian untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kita sudah susah, rakyat kita sudah susah. Jangan lagi disakiti. Tak murni tentara rakyat. Saya beti dengan orang-orang yang mengganggu babinsa. Kita seperjuangkan tentara rakyat. Tentara apa kita? Jangan lupa itu.